Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor, dimanapun anda berada, kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan info terbaru dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasi ya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini di Jumat yang berkah dan barokah ini mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, selalu bahagia dan tentunya bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Di kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah persahabat untuk lagu Insan Biasa official music video sudah tembus 10 juta viewers dalam 8 hari perilisan. Alhamdulillah juga lagi insan biasa masih menduduki satu trending untuk music. Ini keren banget, persahabat. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan. Alhamdulillah selalu bersyukur. Begitu banyak dukungan, support yang diberikan dari orang-orang baik. Pastinya yang tulus, mencintai, dan pastinya mendukung karya Lesti. Alhamdulillah, persahabat, ya. Sudah tembus 10 juta viewers. Dalam 8 hari perilisan Semangat untuk kita semuanya Jangan lupa streaming Lagu insan biasa Di platform music lainnya Semangat pokoknya Untuk mendukung karya-karya Lesti Ini kabar baik banget nih Untuk warga Konoha Alhamdulillah 10 juta dalam 8 hari Semangat kompak Untuk kita semuanya Berikutnya, persahabat, kita lihat juga nih. Ada potret cidukan BBL yang lagi digendong oleh Kak Sasha. Ini saat nobar nih persahabat ya Masya Allah. Namun juga kita dibikin self -walk dengan kalimat, "Dia menunjukkan aku bisa jaga adik, udah," katanya tuh. Ini dipostingannya Kak Arifi, Masya Allah, banyak ya begitu bahagianya ketika melihat Abang L bisa main bareng dengan Kak Sasha dulu kak Sasha yang main bareng dengan bunda lesti dan alhamdulillah sekarang persahabat ya anaknya bunda lesti yang main bareng dengan kak Sasha aduh luar biasa kebahagiaan yang tentunya kita selalu dapatkan dari Leslor Family kita lihat juga kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari Disitu di situ mengatakan masyaallah Allah bentar lagi kak Sasha yang digendong abang Masya Allah banget ya Alhamdulillah Tentunya Selalu mendapatkan cidokan vitamin Selalu mendapatkan kebahagiaan Dan henti-hentinya doa terbaik Selalu kita berikan untuk Leslar Dan kita semuanya Kemudian Untuk berikutnya persahabat Ini juga salah satu bukti Bener-bener banget nih Lesti Kejora pastinya ini happy banget nih Punya dua lelaki yang sangat membahagiakannya selalu membuat bunda lesti happy kita lihat nih persahabat ya. aksi lucunya abang l aksi yang sangat menggemaskan bener-bener papapnya banget persahabat ya aksi baby l menaikan kaki menumpangkan kaki ke satu kaki lainnya kita lihat nih sama persis banget dengan papa bilar aduh masya allah Luar biasa persahabat ya benar-benar mirip persahabat Semoga tentunya Idola kesenangan kita selalu bahagia Selalu sehat Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu dimujakan Kita lihat juga persahabat ya Kalimat komentar begitu banyak diberikan Di antaranya dari aku Masya Allah Bocah satu ini sudah ada bakat Bagat rimulat. mulat tanpa disadari kadang tingkah polosnya itu yang bikin kita terkena magnetnya Abang Fatih Selalu kangen dan ingin tahu kesehariannya Pokoknya selalu love buat kalian bertiga Masya Allah. Ada juga persahabat anggapan lain Dari akun Diana Nurdin 1 Masya Allah teberakallah Ini mah 90% peketiplak papapnya Matanya mata bunda kita tunggu suaranya. Apakah suara Bunles? Mudah-mudahan bersama ya, selalu kita mendapatkan kejutan baik, kejutan bahagia dari Leslar Family. Dan tentu bersama kita juga masih menunggu cindukan lain. Hingga kabar terbaru dari Leslar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.